Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kewapatannya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Berdoa tiga hal Yang pertama beliau ingin meninggal diantara murid-murid dan kitab-kitabnya Yang kedua yang menjadi imam salat jenazahnya di Masjidil Haram adalah orang yang cinta kepada beliau bukan yang benci atau memusuhinya dan yang ketiga beliau berdoa agar jenazahnya sebelum dikebumikan di bisa masuk di makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kenyataannya, semua yang beliau harapkan itu terwujud atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah salah satu bukti kecintaan Allah kepada beliau Walaupun sempat masuk rumah sakit karena sakit yang datang tiba-tiba Tetapi ketika akan wafat, beliau minta agar dibawa pulang dan akhirnya beliau wapat di antara murid-murid dan kitab-kitabnya Dan ketika akan disolati di masjidil haram Saat itu imamnya adalah orang yang tidak beliau sukai Tetapi ajaibnya ketika jenazah dimasukkan ke dalam masjid Si imam tadi seakan tidak bisa mengeluarkan suara Sehingga dia mundur dan digantikan oleh imam yang lain yaitu Syekh Muhammad Abdullah Subail, seorang imam yang dekat dan cinta kepada beliau. Ketika puluhan ribu manusia mengiringi kepergiannya, keranda diusung dari Masjidil Haram menuju komplek pemakaman. Maklah Subhanallah, ketika dekat dengan makam Sayyidah Khadijah, Al-Kubra anha. Tiba-tiba pintu yang menutup makam Sayyidah Khadijah terbuka Sehingga jenazah beliau pun dapat memasukinya Baru kemudian dikeluarkan kembali untuk dibawa ke maklah Salah satu murid beliau dari Indonesia Istrinya hamil tetapi selalu keguguran maka dia mengandungkan hal tersebut kepada beliau Kemudian beliau mengambil surbannya Lalu memerintahkan murid tadi untuk mengikatnya di perut istrinya Setelah itu ternyata istrinya tidak pernah keguguran dan melahirkan seorang anak laki-laki Ketika tiba musim haji, sebagaimana biasa, rumah dan majelis beliau menjadi tempat berlabuhnya para jamaah haji. Di antara mereka ada yang datang memang menghadiri majelis taklim beliau, ada juga yang datang sekedar untuk mendapat keberkahan dengan memandang wajah beliau. Mereka yang datang dari berbagai penjuru Dengan status masing-masing telah terdapat Bagian dari majelis yang mulia itu Bahkan sudah menjadi maklum Bahwa mereka yang datang ke tempat beliau Akan mendapat hadiah tertentu Entah itu kitab atau bahkan uang Nah ketika itu ada salah satu jamaah yang hadir Melihat betapa banyak yang beliau keluarkan Untuk menjamu dan menyenangkan para tamunya itu Sehingga terbesit di hatinya Dari mana Sayyid Muhammad mendapatkan ini semua Tidak berapa lama beliau memanggil salah satu muridnya Dan mengatakan kepadanya Katakan kepada orang itu Sambil memberi isyarat kepada orang yang dimaksud Jangan bertanya Dari mana aku mendapatkan ini semua Tapi tanyakanlah Sudah kemana aku keluarkan Rupanya beliau mengetahui Apa yang terbesit di hati orang tersebut Pernah pada suatu saat Sayyid Muhammad al-maliki melewat ke Singapura beliau berniat akan berangkat ke Indonesia maka beberapa murid beliau di Indonesia terutama yang ada di Jakarta sudah bersiap-siap di bandara untuk menyambut kedatangannya akan tetapi apa mau dikata secara tiba-tiba Beliau membatalkan kunjungannya ke Indonesia dan langsung pulang ke Makkah Ketika ditanya perihal itu, beliau pun menjawab Bahwa beliau diperintah Sayyidah Aisyah anha melalui mimpi untuk langsung kembali ke Makkah al mukarramah Dan yang demikian ini tidak terjadi sekali dua kali Tetapi berkali-kali bisa dikatakan bahwa setiap akan melakukan sabar, beliau selalu beristikharah terlebih dahulu, menunggu adanya isyarat. Di antara karomah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah banyak murid dan pecinta beliau yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mereka melihat sosok Rasulullah nyaris sama dengan sosok Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ini merupakan bukti nyata adanya perhatian khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau. Seperti dikisahkan oleh salah satu murid beliau yang baru datang dari Indonesia Murid baru itu dengan teman-temannya ditempatkan di Hutaibiyah, Mekah Setelah satu bulan mereka dipindahkan ke Madinah Ketika tiba di kota Madinah sebelum berziarah kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Mereka menempati Sukah Babel Awali hingga esok hari. Di malam hari, murid yang baru itu bermimpi. Dalam mimpinya, ia bersama teman-temannya pergi berziarah ke makam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di depan makam, ternyata sudah banyak orang-orang yang menanti dan mengantri makam tersebut seakan-akan mereka menunggu seseorang yang akan keluar dari dalam makam murid itu pun ikut serta bergabung bersama mereka tiba-tiba dari arah belakang terjadi keributan kecil dan orang-orang memalingkan kepala untuk menyaksikan apa yang terjadi ternyata di sana telah berdiri seseorang yang sosoknya nyaris sama dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sosok tersebut dikelilingi oleh kerumunan orang yang sedang memanggil-manggil, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Secara spontan, murid itu mendekati dan merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari tidur dia duduk termenung memikirkan apa yang baru saja dialaminya dalam mimpi akan tetapi ia tidak berani bercerita kepada siapapun sebab takut salah hanya saja mimpi itu terus terbayang dalam benaknya Hingga suatu ketika dia bertanya kepada salah seorang teman seniornya Apakah ada di antara murid-murid Abuya Yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan akhirnya dia mendapat keterangan Ternyata banyak juga yang mengalaminya Dan di antara mereka yang mengalami juga menyatakan bahwa sosok Rasulullah SAW yang sering muncul dalam mimpi mereka Nyaris sama dengan sosok Abuya al Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Beliau adalah seorang yang kasyak Artinya Allah membuka untuk beliau sesuatu yang tertutup untuk orang lain sehingga sesuatu itu begitu tampak jelas baginya bahkan perbuatan manusia pun tampak di hadapannya hal ini kurang beliau sukai sehingga seringkali beliau meminta kepada Allah agar menghilangkan kasab tersebut tetapi sesungguhnya karomah yang besar justru terdapat pada keistiqomahan beliau dalam beribadah, berdakwah, mengajar dan melayani umat. Cukup menunjukkan kebesaran beliau dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah menjadikan ilmu beliau manfaat Barokah dan murid-muridnya menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi ahli dakwah, ulama dan Menyambung lidah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Hubungan beliau dengan para murid dan pecintanya Terus bersambung sekalipun sudah berpindah alam Banyak diantara murid beliau yang bermimpi Mendapatkan petunjuk dan arahan dari beliau Ketika mereka mendapatkan suatu masalah Beliau datang dalam mimpi untuk membantu memberikan solusi Demikianlah para Aulia Yang tidak pernah putus Mendapatkan rahmat Allah Sekalipun sudah memasuki alam barzah Mudah-mudahan Allah mengumpulkan Kita bersama beliau dan para Aulia Dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.